Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, langkah baiknya kita memperkenalkan diri saya dulu. Ini, mungkin kita akan mempelajari apa itu dasar gambar teknik. Di dalam dunia industri, kita selalu mengenal. Desain, yang dimana desain itu akan diproduksi menjadi sebuah bentuk yang nyata. Oke, okay, nice ya di sini. Perkenalkan dulu nama saya Yudi Mauwana Enggak, ya. mana pendidikan terakhir saya itu adalah S1 Teknik Industri, S2 Teknik Industri, dan S2 lagi Magister Komputer Teknik Informatika. Nomor yang bisa dihubungi di sini ada WA di nomor 0888420475 Dan telepon hanya di 081294 Oke, masuk ke sini di mana pertemuan satu ini Gambar teknik, sebagai pendahuluannya, bisa kita lihat dari gambar ini adalah sebuah gambar di situ ada kertas yang memungkinkan untuk dibuat sebagai gambar. Dan fisiknya, apa yang akan kita buat? Oke, okay, next di sini apa itu gambar teknik? Apakah ini termasuk gambar teknik? Oke, okay, ini adalah salah satu hasil dari rekayasa desain dengan menggunakan software gambar teknik. Oke, okay, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang apa itu gambar teknik, kita perkenalkan dulu gambar teknik itu. Ini sebagai salah satu contoh yang sering ada di dalam dunia industri. Ada di sini, ada 2D, 3D, Bill of Material. Di mana di sini ada Bill of Material, di sini ada 3D, di sini ada 2D sebagai view untuk memperjelas di mana di sini adalah detail-detail uh, desain atau ukurannya. Yang paling di sini sebelah kanan adalah sebagai 3D assembling, di mana gambar ini akan di assembling atau dirakit dalam sebuah manufaktur. Oke, okay. nice. Apakah ini sebuah gambar teknik? Tidak, ini hanyalah sebuah lukisan dan tidak dijadikan sebagai patokan untuk gambar teknik ini adalah desain seni lukis yang berbeda dengan teknik gambarnya oke, okay. jangan terlalu dipusingkan bahwa kita uh, belajar dari nol atau yang sudah mempelajari desain ini akan lebih mudah kita sama sama belajar untuk mengenal bagaimana gambar teknik ini oke okay. suatu bahasa gambar yang umum telah ada sejak awal waktu. Bentuk tulisan yang paling awal adalah melalui bentuk gambar misalnya Mesir, kemudian bentuk-bentuk ini disederhanakan dan menjadi simbol-simbol abstrak ya. Gambar ini paling awal pernah ada. Jadi dengan gambar ini, ini sudah ada sejak zaman dahulu ya cuma mungkin menggunakannya tidak secanggih sekarang yang dikatakan sebagai arsitektur-arsitektur kuno ya yang dulu ada di Mesir, piramida Mesir itu sudah pasti ada arsitekturnya ya. walaupun sudah berusia 4.000 tahun tetapi para insinyur dapat membaca gambar itu dengan kata lain, gambar dapat dipakai sebagai alat komunikasi yang paling efektif dibandingkan dengan bahasa tulisan ya Oke, gambar teknik yang akan kita pelajari di sini sebagai fungsi bahasa teknik. Maksud gambar merupakan sebuah alat yang komunikasi. Jadi, bagaimana kita mempelajari gambar-gambar ini sebagai untuk pendahuluan. Oke, jadi di sini ada gambar teknik macam-macamnya. Ada proyeksi, nanti kita akan ketemu dengan proyeksi. Proyeksi itu dibagi dua. Ada Viktorial picto atau ada juga yang disebut dengan ortogonal. mana Viktorial ini ada proyeksi axometri, proyeksi isometri, dimetri, proyeksi trimetri, dan proyeksi miring, proyeksi perspektif. Viktorial itu, itu sebagai gambar yang disebut dengan Desain 3D beda lagi dengan ortogonal, di mana ortogonal ini adalah proyeksi kuadran satu yang disebut dengan proyeksi Eropa, proyeksi kuadran dua yang disebut dengan proyeksi Amerika. Oke, kita sampai di sini dulu. Untuk pembahasannya nanti kita lanjutkan lagi. Oke.